Kansa, hm? kenal nggak sama tetangga yang meninggal? Tidak tahu. Tapi kalau lihat orangnya, mungkin nih. Oh, kayaknya dia pernah kesini deh. Kansa, kalau udah meninggal, dia ya bisa datang lagi nggak ya? Hm? Kata teman Rara, arwah gentayangan bisa jalan-jalan loh. Hii. Apaan sih, Ra? Rosin! Anta! Bikin kaget aja! Waduh, maaf ya, Anta. <sukur> Rara nggak sengaja injek ekor kamu. <g> <sukur> <sukur> Ini lagi? <sukur> Wah... Wow. Hidup lagi? Udah jadi begini, kok belum pulang ya? Kak, huh? kalau orang udah mati bisa hidup lagi nggak ya? Hah? Kalau di film-film mereka bangun Cuk. jadi ah, zombie. Zombie? Ngarang deh. Selama dikubur berarti mereka tidur dong Hah? Hmm, di dalam kuburan kayak apa ya? Aduh. Ra, boleh nggak kita bahas yang lain aja, ya? Pasti sempit, dingin, sendirian, terus gelap Astagfirullahaladzim eh. Waduh-waduh Mati lampu, Ra Kau gelap ya, uh, gak di mana? Ra Kakak Ra, ra. Aduh. Aduh Cepetan, cari lilin ha? Lilin, Senter, senter Iya, iya Senter jauh Iya, iya uh. Waduh Ceritanya Uma. Iya maaf ya aku tadi udah assalamualaikum Tapi kalian gak jawab Jadi Abdul masuk aja Maaf ya Masya Allah Jadi begitu cerita horornya Dimana gak horor rumah? Rara nih gara-garanya Kita bahas tentang orang mati kuburan. Pakai zombie di bawah Masya Allah Gak ada yang harus ditakutkan dari orang meninggal sayang Dalam surat Ali Imron ayat 185 Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan oh. mati Hanya saja banyak dari kita yang lalai dalam mempersiapkan diri untuk menyambut ajal Orang mati itu bisa hidup lagi gak umat? <tuh> nah, kan?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 Justru oh. itu kesempatan untuk kalian Mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud Wah, pahalanya sebesar Gunung Uhud Iya, sayang Karena mau, Umah Wah, makasih ya, Umma Habis ini, Nusa akan takut sama gitu-gitu lagi <tik> Wah, nah lo mati lagi? Mati lagi Astagfirullah Kalau sekarang, gak takut Gak usah hmm. Wah. <tik> Kagetin. Apaan sih nak kagetin aja? Tidak, tidak, tidak. Ayat, tidak, enggak kagetin tdak, aja. Tidak sih, Rara, Rara Oh kok ko, ko. Ini Bani. Oh, oh. la, la, la la la la Oh? oh? kok ada ular.